Kalau udah nyobain satu, bakalan terus-terusan pengen nyobain Karena rasanya itu gak ngebosenin Udah ya, lagi co guys Oke, oh, sebelumnya sebelumnya, oke okay. halo halo guys ini sekarang lagi ini ya ini di mana ya guys jadi aku sekarang lagi pesen chow tofu. ini lanjutannya ya lanjutan yang kemarin tapi tempatnya beda lagi Oke, okay. nah kalau kemarin di pasar malam, kalau sekarang ala cafe atau gitu guys jadi ini chow tofu adalah 9 khas taiwannya ini tahu bau tapi idolanya para orang sini ya, sangat idola banget hmm. kalau kemarin yang aku beli itu kecil-kecil ya guys yang kemarin aku beli itu kecil-kecil, kalau sini ukurannya agak besar nah banyak juga kalau untuk harganya dari yang kemarin tuh sama, 60 NT oke okay. Tuh, di sini ada kol, wortel dan ditaburin kecap asin khas Taiwan ya, kecap asin. Kita juga bisa pengen kalau pengen tambahkan pedas kita bisa ambil saus atau sambalnya ya, guys. Jadi hmm, cara makannya seperti biasa kita tinggal cocol aja seperti ini, guys. Okay. rasanya hmm. oke okay. hmm. maksudnya aku mau ngambil ini ya ini wonton soap hmm. Sekarang kita cobain Chow Tofu ala Taiwan dan ini ala Cafe Resto guys Kalau kemarin kita sudah mampir ke Pasar Malam, Linshian Street Night Market Nah sekarang aku cobain di ala-ala Cafe gitu guys Jadi tampilannya juga oke okay banget ya mm -hmm. cobain nih Ini seger banget tahunya Cuma gak tahu kenapa dinamakan Chow Tofu atau tahu bau gitu kan <laughs> Oke okay. bautnya sangat rapi ya. kalau di Indonesia beda ya kalau semacam tahu gejrot kan ada bawang merah ya ada cabai yang langsung ditumbuk kayak gitu kalau ini mah enggak untuk sambalnya sendiri itu pisah ya guys jadi ini hanya ditambahkan kol ada wortel terus sedikit cuka jadi rasanya tuh asem-asem gimana gitu ya rasanya tuh sedikit asem karena ditambahkan cuka hmm. Hmm. ini kasih kecap kental ya kental ala Taiwan, khas banget hmm. kalau udah nyobain satu bakalan terus-terusan pengen nyobain, karena rasanya tuh nggak ngebosenin untuk rasanya sendiri itu udah oke okay, aku udah pas banget karena ini nggak ada tambahan garam kita pakainya tuh kecap asin ya kecap kental ala Taiwan gitu kan udah terkenal banget mereka tuh jarang menggunakan garam untuk campuran masakan mereka lebih suka memasukkan kecap kental atau kecap asin Ini tempat daftar menunya ya. Tuh, saya juga nggak paham. <laughs> Kalau untuk tulisan Mandarin sendiri saya nggak paham, tapi ini ada daftar menunya, guys. Untuk harganya menurut saya ini masih terbilang sangat terjangkau. Paling murah 35 NT sampai 85 NT ya. Itu benar-benar masih terjangkau harganya. Oke. Okay. Dan satu untuk satu sekali pesanan ini ya, harganya enam puluh Hai, saya Saya makan ya. ya Terima semuanya. semuanya Selamat menikmati. kita habisin setelah itu kita pulang dan cari kuliner lainnya hmm. terakhir salah satu punya pulang guys, so, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh share, share. Bye bye. Guys, ini juga kacau tofu. Banyak juga ya menunya. Thank you. Cafe. oke guys thank you jangan lupa subscribe like comment and share di media sosial kalian bye bye sampai ketemu lagi di channel youtube fitri helen thank you